Banyak harta berlimpah Orang memungkinkan Bos eksekutif ku di Toko papan atas Atas galanya Asik baca keteng Banyak simpanan Sekali lirik Oh uh, kesajaran Busku -bus menjaga Jaga, jaga apa saja yang penting susah karena aku yang penting asing sekali lagi asing. tentang soal moralku keadilan saat pagi itu abstrak putihku mau Terimali kelas coro itu lapak sampah. Siapa yang mau berburu datang padamu? Saya tiga kali namaku bentuk bentuk bentuk asyik. <San> namaku bentuk. Jumlah listrik banyak harta berlimpah orang memangku bos eksekutif toko papan atas atas skalanya asing ah, wajahku ganteng banyak simpanan sekali lirik oke oh, saja bisnisku menjaga saja yang penting, aku senang Aku menang, pasetan orang susah Karena aku yang penting asik Sekali lagi asik Bersoal murah, umum Cara membagi Aksitipu-tipu Mokilan umbeti Oh huja huja-hujan Malik kelas kelas ke Siapa yang